Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Balik lagi bersama saya di Raka Kuliner Ovis Apa nih guys? Enggak Review-review makanan lagi guys Oh ya guys Saya ada makanan unik nih guys Yaitu mie jontor pada saat ini juga akan saya makan Tetapi baca terlebih dahulu Guys mie nya banget ya gila sih Tuh langsung saja guys Cus makan Cus, cus ya oke saya langsung cip saja Bagaimana rasanya. Tuh, gas, gerobak tuh ya. Kameramen sini tuh. Masih ngumpul, guys. Hmm. Hmm. Gua buka, guys, tuh. Meja am, mie jounter di toko kabuki kota kebayaran lama eh kebayaran baru jakarta selatan ini adalah level yang sedas atau yang paling high ya guys tuh lihat rasanya tuh sedas dan menggila sih Burek-burek, mie hmm. mie sangat rekomendasi banget. Itu mie contoh buat kalian yang cinta pedas dan cinta mie ayam atau pecinta spaghetti juga bisa. Mie hmm. mie nya adalah lembut dan teksturnya sangat entur, gimana gitu dan warnanya hijau dan beda dari mie yang lainnya ya guys udah saja ya guys uh gila waduh hmm. udah basah Coba-coba untuk kalian yang enggak kopinya pedas Dan ini saya sampai kebakar loh guys uh. ah, PEDAS Tuh guys minyak Alhamdulillah habis keras Becanya habis ini saja Dan Saya mau minum dulu Dan Alhamdulillah Dan Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bagi kalian Dan dan lup, dan, lup, dan lupa Share new post dan bagikan terus ke teman-teman anda Dan terima kasih dadah.